Ah! Oke, okay, halo semua guys? Baik lagi bersama, so, gue di sini Dan kita bakalan posting senang-senang lagi guys posting senang-senang lagi Anyway, thank you banget buat Subur Gaming yang Udah nge-share channel gue di channel pribadi dia Buat kalian yang udah lama di channel gue Dan mungkin belum tahu Subur Gaming Jangan lupa juga untuk cek channelnya dia Karena dia juga teman lama gue Dan mungkin seharusnya kalian udah tau sih Kau sandai kalian dalam channel ini ya Thank you buat 1000 likes-nya Sorry banget Gue gak bisa balesin komen kalian satu-satu Tapi gue baca komen kalian semuanya Dan gue udah love laughing semua komentar yang gue suka Thank you buat buat semua support Dari Sarak Subur Anyway, dan ya yeah, Let's start into. The first meme Yang pertama Kenapa sih video meme kayak gini? Kayak suka banget gitu pake lagu-lagu koplo DANGDUNG DANGDUNG DANGDUNG DANGDUNG DANGDUNG DINGDUNG DANGDUNG Gitu Ngeet ngeet ngeet Sebenernya sih nggak masalah dengan lagu-lagu itu cuma copyright yang gue gak suka Aduh Kayak gini nih tiktoker gitu kan Aduh Hardware lucky software bajakan Skip skip skip Gue nggak sanggup nontonnya Gak kuat gak kuat Gue perokok Dibanding Dibanding beli rokok betul nabung bagus. Dapet Satu bulan dapat enam ratus kalau kalian nggak ngerokok. Hahaha. Siapa faedahnya nabung bapak? Sangat memotivasi gitu. Orang udut paru-paru orang smile. Gua nggak perokok sih dan nggak mau. Apa sih si bapak? Aduh bundanya mana sih ini si bapaknya mulai aktif nih bunda-bunda-bunda. Aduh. Hahaha. <laughs> Bisa nggak sih orang-orang TikTok ini tuh sebenarnya berhenti ngeduetin video TikTok di saat mereka sebenarnya nggak punya apapun untuk nambah-nambahin ke TikTok ya? Gue setuju sama dia. Paling sering nongol tuh kayak ginian gitu kan ada apa sih uh, janda janda the begini apa ah nggak penting. No, God. Barista nengok tuh seorang orang pada kabur. Enggak jelas banget sumpah iklan. Nih. Feel free to skip guys. Iya, adsense tapi gue lebih mementingkan kewarasan kalian guys. Baik dulu ke video yang tadi guys. Ya kita nggak perlu tahu sebenarnya kalian tuh nontonnya itu kayak gimana. <laughs> hahahahahahahahah <tuk ke atas> <tuk ke atas> <tuk ke atas> apa sih tangan di <tuk ke atas> siapa Kaki siapa lagi? Astaga ini manusia-manusia mulai aktif ya ampun di internet ini apa lagi? Ada anji ikut ikutan coba kenapa gitu kenapa ikut ikutan ngerangkap? Oke siap cosplay doggy Cosplay guguk dia Gue suka, gue suka Gue suka yang barusan yaitu tiktok tapi kreatif gue suka Oke salut Anyway, apakah kalian tahu kalau ada yang namanya lomba tiktok? Yang sudah dibubarkan Ya sebenernya gue juga gak ngerti siapa yang mau dilombain di tiktok gitu Penasaran lombanya apa aja? apa ada adu dark joke Tapi dark joke Indonesia garing himung <laughs> kalian cringe, kan sekali tuh sama gue menyesal ngerekam barusan kan <laughs> apakah kalian tahu sandi zaman sekarang di Facebook juga ada yang namanya light joke enjoyer ujung juga agama-agama juga sih gue nggak tahu mau komen apa kaguan ngeti video-video TikTok kayak gitu dark jokes dark jokes next video kayak mobil kalau di luar negeri tuh kalian perlu tahu ada yang namanya Derek ada yang namanya Derek tapi oh my god itu ah! uh! Uh. Gua bahkan bukan pecinta mobil Gua bukan bukan hobis mobil Tapi gua ngeliat itu Gua, gua yakin diantara kalian para hobis-hobis mobil Pasti ada yang menangis ngeliat itu barusan ya Mobil antik dirawat baik-baik Ditarik sama mobil derek Ditabrak Oh my my Sampai sini Ini kayak film-film zaman dulu ya Apa sih? Gue wow. wow. sampai sekarang masih heran kenapa orang-orang Indonesia yang terutama penonton-penonton zaman dulu ketika nonton sinetron tuh kayaknya tertarik banget gitu sama muka Zoom in gitu Seolah-olah tuh kayak you see my face Look at this my face yo bro my face look at my face you can see my face let me ini, ini ini makeup yang dipakai nih makeup yang dipakai nanti kredit ditulisin gitu kan makeup yang digunakan ini gitu kan S3 marketing zaman dulu tuh cuman gak ada orang yang ngerti gitu enggak ketaruh nonton dulu ya Bentar guys dia jatuh dari detik 00.206 sampai detik 25 masih jatuh guys berarti itu 19 detik this big selama 19 detik dia sudah jatuh sejauh 1770 meter bisa jadi 1,7 km guys itu jatuh 1,7 km itu tuh berasa jalan dari rumah gua ke mall bahkan bangunan tertinggi di dunia yaitu Burj Khalifa itu tingginya cuma 828 meter dan orang ini baru saja jatuh dari ketinggian yang lebih dari dua kali tingginya Burj Khalifa guys itu emang keturunan superman-superman semua kadang-kadang tuh yang kayak gini guys mengingatkan gue alasan kenapa gue nggak perlu beli TV lagi di masa mendatang terus semuanya balik ketawa tuh kan apa sih mukanya di zoom in-zoom in lagi itu mau promosi kumis satu gimana sih? tuh jangan pernah mimpi buat mencelakakan orang langsung ke tahap selanjutnya aja Karena saya nggak bersalah, akhirnya saya diselamatkan oleh kekuatan gaib. Karena saya nggak salah, jadi saya diselamatkan oleh kekuatan gaib Kekuatan gaib pada sesuatu yang salah Tapi kamu diselamatkan oleh kekuatan itu karena kamu tidak bersalah Heran gue tuh kadang-kadang sama kayak gini Bokap lain, ngabarin lagi di mana dengan kirim foto ke grup keluarga Bokap gua Shalom kak, by the way kenal om ini nggak? Ya, omnya nyuruh aku dm kakak lewat Twitter Astaga bapak saya <laughs> Si bapak mulai aktif di sosial media ya Itu ngomong-ngomong ceweknya siapa by the way Apa jangan-jangan si bapaknya orang random diminta foto sama dia Terus minta DM ke anaknya Si bapak mulai aktif itu yang beli skincare mahal-mahal pakai masker inilah itulah krim itu krim ini itu perawatan yang sekarang kemarin apa sih payahnya biar dipuji sama orang-orang atas kecantikan lu biar pacar lu nggak ngelihat yang lain tugas wanita itu menyenangkan suami dan bagi belum suami nggak usahlah cantik-cantik glowing-glowing buat apa coba nggak ada payahnya tau capek dihina sama orang-orang ya tinggal nggak usah dengerin lagi itu aja kok susah emang istri kalian siapa <laughs> ini yang bikin status kayak gini tuh gue perlu bertanya gitu kan Tugas wanita itu menyenangkan suami emang istri lu siapa <laughs> dia mau dandan gue bukan buat canda dulu lu <laughs> <laughs> Gair banget nih orang Logikanya lucu anjir Hei mereka berdandan itu buat menyenangkan diri mereka sendiri toh nggak memberikan tampilan terbaik untuk orang-orang menampilkan diri terbaik emang kali yang nggak mandi keluar gitu kan ngerasa aduh gue pengennya tuh disayangin sama seseorang yang menerima diri gue padanya iya orang nerima lu apa adanya, tapi bukan Rima lu yang udah jadi sabut bekas cuci piring juga kali <laughs> minyakan guys jelas mandi di luar negeri kita punya Cyberpunk 2077 yang nanti akan rilis dengan AirTrek Ultra AirTrek 3080 VRAM 10GB Intel Core i 7 1700 dan dibintangi oleh Ke dan dan di Indonesia kita punya Free Cowok pakai kaos hitam polos, jam tangan sama celana koloran. Suka aja lihatnya damage bukan main. Kenapa gitu cewek demen lihat cowok koloran? Apa yang mau dilihat? <tuk> tolong jangan sampai ibu-ibu habis -ibu lihat ini automate abis. <tuk> Anakku tolong jangan lihat kayak gini. <tuk> eh, Den. Kenapa sih cowok ganteng itu cuek? Kata siapa? gua gak cuek tuh. Dan? Yang bilang gue ganteng siapa? <laughs> Cowok-cowok kegeeran kayak gini ya. Bu. Sama kayak yang tadi. Bahagia kan suaminya. Emang siapa yang mau jadi istri? <laughs> Aduh, itu cover apaan sih? Ini behelnya apaan sih? Sumpah, gue berasa pengen nyari ikan lele di empang. Maksudnya ngeliatin behelnya, <laughs> kenapa gitu? Fishnet yang punya kayak stocking itu dimasukin paha orang. Misalnya <laughs> tren, apalagi sih? tuh gitu? gue gak kuat nontonnya. Sui. Kenapa sih tren-tren di Indonesia tuh antara anehnya aneh keren banget dan diikutinya tuh menyenangkan, atau enggak? Tren yang saking anehnya tuh jelek banget yang sampai di-share banyak orang karena saking jeleknya gitu, sangat jelek untuk di-share, untuk dihina-hina gitu. Untuk setiap kerja kalian lakukan, ada abis yang meninggal, guys. kalian main genji. Impact tolong jangan melakukan hal-hal yang cringe abis mage mati. Kehadiran Rizky Febian di nikahan Sule jadi sorotan. Bayarannya disebut mahal. Selain ngundang Rizky Febian Sule pas nikahan juga ngundang anaknya. Ortu kita aja enggak ngundang anaknya pas nikahan. Achievement unlocked, cerdas. Sebenarnya gimana cara ortu kalian bisa melahirkan kalian di saat mereka belum nikah ya, sebenarnya? Di sini ada yang pernah jadi copet. Kalau mau nyopet yang pertama kali dilakukan apa ya? Maaf pemula Pengangguran dan lemah iman itu pondasi awal, Mas Jael. Siapa yang di sini cita-citanya jadi pengangguran dan mau jadi copet? Kebanyakan gak sih kalian udah dewasa masih aja gitu dipagangi sama Satpam yang masih lebih muda Yang kayaknya lebih muda dari kalian udah gitu Dibilangin ih bandel Jangan <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> dia ngeliatin Tuh trek lagi dong <laughs> Aduh bapaknya Mulai aktif ya bunda Di video kali ini kita mulai bahas sekali bapak-bapak yang Mulai aktif ya bunda-bunda sekalian Walaupun hujan petir masih kan kulewati Badai laut kan ku seberangi, gunungkan ku daki, itu semua ku lakukan demi kamu. Oh, terus tadi malam kenapa nggak jadi ke rumah? Grimis tong kosong nyaring bunyinya, berakit rakit ke hulu, berakit PC kemudian. What's up? Oh, oh, oh, HP-nya di E hey, size kilos, E hey, size kilos. <laughs> Oke, okay, masih ngatain E size kilos apa? Jangan lupa untuk cek video sebelumnya. Oke, okay? guys. Hey anyway guys, thank you buat semua yang udah nonton. Kalo kalian tertarik sama video ini jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan gue bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya di sit posting senang, senang berikutnya. Yang mau submit meme atau mungkin kalian pengen minta gue lihat jangan lupa nanti gue bakal bikin Twitter untuk sementara yang belum ada dan sebenernya gue udah ngomong dari berbulan-bulan lalu di si posting episode-episode sebelumnya dan gue masih belum bikin. Sorry for that, yang nanti gue bikin, sabar. Deh. Untuk sementara kalian bisa submit ke Instagram tag gue di Instagram atau DM. Jangan lupa karena gue bakal lihat juga komentar komentar dari kalian dan gue bakalan juga ngeliatin DM-DM kalian di Instagram gue. Atau jangan lupa juga kalian bisa ngeliat fb gue lah udah via di sini follow dan like dan jangan lupa juga untuk, -DM disitu, untuk nge dm situ atau mungkin ngetek gue go ahead dan jangan lupa juga gue juga ngeliatin komen komen kalian di YouTube channel gua, meskipun di posting kemarin, gak semua komentar gua reaction, tapi gue baca semuanya kok. I read semuanya satu-satu, one by one. Dan sekali lagi, thank you buat bawa Bo subur gaming yang udah nge-share video gua kemarin di channelnya dia, dan sanak subur yang udah visiting channel gua juga. Dan sekali lagi, gua bakal ketemu lagi sama kalian di video berikutnya. Thanks for watching, happy gamingin bye bye.